Ketika ada seseorang mengamalkan sebuah firman ayat-ayat al-Qur'an dengan maksud agar dipermudah hajat hidupnya. Kemudian Tuhan dengan rohman rohime berkenan mengabulkan. Pertanyaannya, apakah ketika sebuah doa itu dikabul, kemudian nanti di akhirat sudah tidak memperoleh jatah dari ibadah berdoa itu? Sebagian ulama itu ada yang berpendapat begini Di dunia ini belum ada yang namanya ganjaran Di dunia ini belum ada yang namanya pahala Kenapa? Karena dunia ini tidak cukup untuk wadah ganjaran Untuk mewadahi pahala itu tidak cukup Sebagai contoh saja <tuh> Man Manqolah subhanallah wabihamdi subhanallahilladzim Sawabuhu Mabaynas samai wal ardu Atau muli'atis samawati wal ardu Orang yang membaca tasbah subhanallah wabihamdi subhanallahilladzim Satu kali aja pahalanya itu bumi langit penuh Satu kali saja pahalanya itu Nak diwadai ini bumi langit penuh cuma satu kali berapa kali kita pernah baca itu dan berapa orang sudah yang baca kamatlah bukan kamat. al Khairun wa dua rokaat fajar salat sunah dua rokaat fajar itu pah itu lebih baik daripada dunia Seisinya kalau kita menjalani satu kali itu sudah penuh bahkan lebih Overload, ganjaran itu overload. Kalau kita jalani dua kali, kalau yang jalani banyak banyak orang, nah, ini, itu, ini teori, teori tentang pahala di dunia ini belum ada, itu ketemunya kayak gitu. meneh satu lagi main mantap sama, sing siapa uang ngiring jenazah sampai ngangkamakom, itu ganjarannya itu satu emas segede gunung Uhud. Satu kali, sama sudah berapa kali, dan berapa orang yang sudah kayak gitu? Penuh lah ini dunia. Kalau ditaruh di sini semua, yang paling akeh, Pak Lebih. <tuk> berapa kali Pak Lebih, dan pasti ke sana Pak Lebih kalau tidak ada uzur. Ya kan? Nah. orang muat dong, orang muat, sehingga ketika pertanyaannya seperti tadi, terus gini terus. Nah, terus misalnya terkabulkan Itu apanya pahala? Itu namanya sumu ganjaran Sumu ngertilah kukus Uap. Itu uap pahala, belum pahala Jadi kalau pertanyaan seperti tadi Oh ya malah agen wutuh Uang namanya kukusnya tak sholat duha rutin, usahanya lancar, khajatan rutin, lancar, maca waqiahan, maca surat atolak, rutin, usahanya Apakah penol selimut cinta, lancar langsung Itu nembe sumu Jadi belum apa? Belum pahalanya. Belum pahala. Yes, ikut diantaranya jawabannya. Jadi, Habis tidak pahalanya ketika kita Terkabulkan permohonannya melalui Bacaan-bacaan ayat Qur'an Ini ada Habisnya. Bagaimana habis hurung kecoil Acan-acan. Baru nebis Semoga. Begitu ya. Ada nah,